Kasnat mau perkenalkan dulu nih kakak -kak yang akan melayani di ibadah hari ini. Di Liturgus ada Kak Asnat bersama dengan Kaona Lalu di Gitaris ada Kak Babang dan Kak Echis. Lalu untuk kakak-kakak pelayan firman dan aktivitas di TK itu ada Kariska dan Kak Betran, Di kecil ada Kabrigita dan Kaodri Lalu di anak tanggung ada Kadina dan Kak Tasya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 Kelihatan dari sini nih, oke biar semuanya lebih semangat lagi ya kak, kita nyanyi satu lagi, pujian with Christ in the vessel Kasnat, kita mau adik -adik nih, kita melatih konsentrasinya di Adik Boleh Kita hilangin dua kata boleh gak Kak? Apa aja tuh, Kak Yang pertama vessel, Oke, Yang vessel. kedua home. Oke, Ingat home. ya Adik Adik, vessel sama home. Jangan Ayo, Kak Baba. Kita mau bikin adik-adik lebih semangat lagi, tadi kan kita udah ngelatih konsentrasinya nih Kak Sekarang kita mau olahraga yang lebih heboh lagi, yang ada loncat-loncatnya tuh Kak Asnat. pakai gerakan Kak? Bener, okay. harus loncat setinggi-tingginya, kita nyanyi setinggi-tingginya langit. boleh sikap saat teduh yang baik, karena kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai.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 Alkitab, siapkan alat tulis karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, silakan. Halo Adik Adik. Selamat pagi. Wah, jumpa lagi nih sama Kadina. Gimana Adik Adik kabarnya di rumah? Semoga Adik Adik tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat mengikuti ibadah online meski masih online lain aja nih ya, belum ketemu sama kakak-kakaknya secara langsung nah adik-adik, tadi kan kita sudah uh, memuji nama Tuhan kita juga sudah berdoa untuk memasuki firman Tuhan sekarang kita mau uh, membaca firman Tuhan adik-adik boleh ambil alkitabnya sudah, kita siapkan dulu ya dari Matius 5, ayatnya yang pertama sampai keempat Disiapkan ayatnya dari Matius 5 ayat 1 sampai 4. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaanmu di sepanjang hidup kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan sebagian dari firmanmu mu Tuhan Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca, dan boleh kami renungkan, dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anakmu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik.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 Berbahagialah orang yang bertukar cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Demikian pembacaan Alkitab Oke adik-adik Tadi kita baca Alkitab dari matius, kitab matius bener adik-adik, nah adik-adik ada yang tahu gak, kitab matius ini itu merupakan salah satu dari keempat, kitab injil nah adik-adik kira-kira tahu gak kitab injil itu apa sih Kadina mau tanya kitab injil itu kira-kira apa ya ada yang bisa jawab Wah hebat nih adik-adik Ate Jadi kitab Injil itu terdiri dari empat kitab pertama dari Perjanjian Baru. Ada apa aja? Ada Matius, ada Markus, ada Lukas dan yang terakhir ada Yohanes. Jadi tadi seperti yang dibilang adik-adik, kitab Injil itu kalau eh, kita artikan dalam bahasa Yunani nih, kan Kadina pinter banget bahasa Yunani nih kan kan. Jadi Kadina tahu. Kitab Injil itu kalau dalam bahasa Yunani itu artinya kabar gembira Kabar gembira tentang apa tuh kak? Kabar gembira yang menceritakan tentang ceritanya Tuhan Yesus adik-adik Jadi dari mulai Tuhan Yesus uh, lahir Terus keluarganya Tuhan Yesus tuh ada siapa aja Terus uh, dari mulai Tuhan Yesus uh, melakukan mukjizat Terus melakukan pelayanan sampai pada akhirnya Disalibkan dan juga bangkit Gitu adik-adik Jadi mereka tuh menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus Nah salah satunya tadi Kitab Matius yang barusan kita baca adik-adik Kitab Matius ini dia tuh berisi lengkap ceritanya tentang Tuhan Yesus Dari mulai perkataannya sampai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri adik-adik Jadi eh, dari awal sampai akhir itu diceritakan nah, Salah satu yang tadi kita baca dari uh, Matius berapa tadi Karena lupa? Matius 5 menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang sebuah khotbah adik, adik Nah, bisa lihat gambar di sini. Jadi, setelah Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu uh, dicobai di padang gurun, akhirnya Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Salah satunya itu waktu Tuhan Yesus itu khotbah di atas bukit. Kenapa harus di atas bukit sih? Kenapa khotbahnya nggak di dataran aja gitu? Kenapa harus naik-naik jauh ke atas bukit? Karena nih adik-adik ya, zaman dulu yang mengikuti Yesus untuk mendengar pengajarannya itu banyak banget. Uh, banyak banget deh. Kayak orang-orang yang kalau ke Margonda jalan setiap hari Sabtu banyak banget sampai macet. Nah, kayak gitu adik-adik banyak banget orang yang mau mendengar pengajaran. Yesus, Makanya Yesus dan murid-muridnya itu pergi mencari tempat yang tinggi di atas bukit Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu adik-adik bisa mendengar dan bisa melihat dari atas Dan Yesusnya juga bisa melihat orang-orang yang e, ada orang-orang banyak di sana e, Melihat satu persatu adik-adik Seperti itu makanya kotbahnya itu di atas bukit Nah kalau adik-adik baca Sebenarnya nggak cuma di ayat yang kita baca aja adik-adik Khotbah di atas bukit ini ada di pasal yang kelima Dan banyak banget adik-adik bisa baca setelah uh, ibadah ini Tapi kita mau baca spesifiknya di pasal 5 ayatnya yang pertama eh, Pasal 5 ayatnya yang pertama sampai keempat Apa sih isi khotbahnya? Coba kita lihat di ayatnya yang ketiga di situ ada tulisannya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Karena mau nanya kalau bahagia itu berarti senang atau sedih? Senang. Jadi adik-adik bahagia itu perasaan di mana kita merasa senang, kita merasa tentram, kita tidak punya sesuatu yang menyusahkan kita. Jadi kita senyum gitu ya adik-adik ya. sekarang kan nggak kelihatan nih kadina pakai masker tapi kadina senyum nih sebenarnya kak adik-adik kayak gitu bahagia itu adik-adik. nah tapi tadi kita baca di terakhirnya itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. kadina kok orang miskin malah bahagia ya? kenapa ya kira-kira? mungkin adik-adik tahu selama ini kan uh, kalau yang adik-adik dengar atau ada adik, adik baca itu biasanya Miskin itu dikaitkan sama orang yang nggak mampu, kurang mampu Orang yang rendah diri Atau mereka tidak kaya Tapi ternyata adik-adik yang dimaksud oleh penulis di kitab Matius ini Orang yang miskin di depan Allah itu bukan miskin harta adik-adik Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah mereka Yang eh, mau merendahkan hatinya Mau sabar, mau lemah lembut di hadapan Allah, jadi mereka bukan miskin secara materi, adik-adik, tapi mereka miskin di dalam roh. Jadi, mereka itu hidupnya sederhana banget, terus mereka sangat taat di hadapan Tuhan, adik-adik. Jadi, kalau kita gabungkan dengan kalimat yang tadi, ini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang tadi mereka itu sederhana, mereka taat di depan Allah, mereka sabar, mereka rendah hati. Di hadapan Allah itu mereka akan merasa bahagia karena mereka diberkati. Gitu adik-adik maksudnya. Jadi karena mereka miskin dalam roh mereka itu berbahagia. Nah kalau kita lihat lagi di ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Loh Kak Dina. Orang yang berduka cita itu kan Harusnya biasanya sedih ya Karena biasanya karena ditinggal Atau karena terkena musibah Atau saudaranya, temannya, keluarganya Ada yang meninggal Jadinya kan berduka cita Mereka sedih, mereka menangis Tidak berdaya Seperti itu ya adik-adik ya Tapi kok malah disuruh bahagia Kenapa sih Kak Dina? Nah ternyata adik-adik khotbahnya Yesus di bukit ini dan penulis di Kitab Matius ini mau mengajarkan Kadina dan adik-adik kalau dalam duka cita kita itu harus selalu datang kepada Tuhan adik-adik. Jadi meskipun kita berduka cita kita eh, memiliki pengharapan kepada Tuhan kalau Tuhan itu gak akan meninggalkan kita adik-adik. Jadi meskipun kita dalam keadaan yang sedih, tapi kita harus tetap percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah makanya itu kenapa ditulis orang yang berduka cita itu juga berbahagia, karena Tuhan itu akan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang merasa sedih atau berduka cita, dan akan selalu berada beserta orang-orang yang sedang berduka cita itu adik-adik. Nah jadi uh, apa namanya? Walaupun kita sedang senang, ataupun kita sedang sedih, Tuhan itu akan ada selalu bersama kita adik-adik. Nah, Kak Dina mau nanya, adik-adik hmm, siapa di sini yang gak pernah sedih? Nah, gak ada kan? Pasti semua kita pernah sedih, apalagi pernah senang. Pasti adik-adik juga pernah senang kan? Banyak hal yang bisa membuat adik-adik bahagia atau sedih kan dalam hidupnya adik-adik. Tapi, walaupun kita dalam keadaan senang, walaupun kita dalam keadaan sedih, kita harus selalu percaya kalau Tuhan itu selalu beserta kita. Jadi, nggak cuman waktu kita senang aja, tapi waktu kita sedih juga Tuhan selalu membantu kita. Adik-adik, tapi kita juga harus memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Seperti itu, adik-adik. Nah, tapi adik-adik, nggak -adik, cuman. Uh, untuk diri kita sendiri nih adik-adik tapi setelah kita percaya kalau Tuhan itu selalu hadir di hidup kita, kita juga bisa loh adik-adik menjadi uh, berkat untuk orang lain, kita juga bisa uh, ada di kehidupannya teman-teman adik-adik keluarganya adik-adik, atau saudaranya adik-adik, di saat suka maupun di saat duka adik-adik, mungkin kalau adik-adik sekarang udah pernah belajar nih ya, di pelajaran di sekolah itu namanya empati dimana kita merasa uh, kesenangannya orang, uh, kesedihannya orang, gitu adik-adik. Jadi uh, kalau misalnya nih temannya adik-adik ada yang lagi senang gitu, dapat nilainya, wah bagus banget nilainya 100 gitu. Adik-adik juga sebagai temannya mereka pasti harus ikut merasa senang dong. Kayak wah hebat, selamat kayak gitu-gitu kan? Bukannya malah wah kok dia bisa dapat nilai seratus nih kayaknya nyontek nih. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau teman senang, kita juga ikut merasa senang atas pencapaian mereka Tapi kalau ada teman yang sedih, juga kita uh, ikut merasa sedih dan juga bisa membantu mereka untuk menghibur Jadi seperti itu adik-adik, pertama dimulai dari sendir, diri, diri sendirinya adik-adik dulu Dimana adik-adik saat merasa sedih, adik-adik saat merasa senang itu adik-adik selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk adik-adik Dan adik-adik itu selalu ada untuk teman-temannya adik-adik Untuk keluarganya adik-adik Ataupun untuk orang-orang di sekitar adik-adik Jadi adik-adik yang mau diajarkan oleh penulis kitab Matius Juga Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini Yaitu orang yang berbahagia Orang yang happy itu adalah mereka yang merasakan kasihnya Tuhan Allah Di dalam hidup mereka adik-adik Jadi biarpun mereka lagi senang atau mereka lagi sedih Mereka tetap merasakan kalau Tuhan itu selalu ada di uh, samping mereka Di dekat mereka Jadi mereka tetap merasa bahagia Jadi itu yang mau diajarkan dari khotbah yang kita baca pada pagi hari ini Amin Nah adik-adik setelah ini kita mau buat aktivitas bareng Kak Tasya Jadi adik-adik jangan live dulu dari channel YouTube-nya Kita mau sama-sama bikin aktivitas Dan nanti aktivitasnya jangan lupa dikirimkan Ke grup WhatsApp PLKTA GPB Shalom Depok Kak Dina dan Kak Tasya tunggu ya Shalom, selamat hari Minggu Adik-adik. Wah, seneng banget hari ini Katasha bisa ketemu sama Adik-adik di kelas AT di YouTube Perdana di tahun 2022. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan dari Kadina ya. Gimana? Kadina seru banget kan ceritanya? Nah, hari ini Katasya mau ajak Adik-adik untuk bikin aktivitas. Kita akan bikin aktivitas kayak gini Adik-adik. Kata saya kasih tahu ya bahan-bahan yang adik-adik perlukan yang pertama adalah kertas buffalo atau kalau adik-adik nggak punya kertas buffalo yang berwarna adik-adik boleh pakai HVS terus ada kertas warna juga terus alat tulis bisa spidol atau pulpen lem gunting dan juga cetakan berbentuk lingkaran nah pertama yang harus kita lakukan adalah Adik-adik siapin nya, Terus nya adik-adik bagi dua Setelah dibagi dua Adik-adik lipat Sisi kanan kirinya Sehingga ketemu di lipatan yang tengah tadi Jadinya kayak gini Nah kalau udah Adik-adik siapin HVS atau kertas warna yang putih Untuk adik-adik ditempel di tengahnya adik-adik bisa jadi seperti ini untuk nanti kita tulis sesuatu nah kalau udah sekarang kita siapin bentuk mukanya pakai yang tadi cetakan lingkaran, adik-adik cetak di kertas warna jadi seperti ini terus dibagi dua lingkarannya kalau udah dibagi dua adik-adik tempel Sisi yang uh, pertama di atas dan sisi yang kedua di bawah. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau udah selesai, adik-adik jangan lupa kasih mata dan juga mulutnya lagi tersenyum. Nah, kalau udah selesai, di dalamnya baru deh adik-adik tulis hal-hal atau perkataan yang bisa adik-adik ucapkan atau lakukan untuk membuat orang-orang di sekitar adik-adik happy atau senang. Contohnya misalnya kalau temennya adik-adik dapat nilai matematikanya bagus, 100. Adik-adik bukannya iri tapi kasih selamat. Selamat ya Renaya, kamu dapat nilainya bagus. gitu. Terus, atau temen kamu juara kelas. Selamat ya Vito, udah juara kelas. Atau misalnya, Hal-hal yang adik-adik bisa lakukan untuk membantu mama papa di rumah beres-beres rumah, bersihin kamar sendiri, bantu cuci piring habis makan, dan yang lain adik-adik tulis sebanyak-banyaknya. Nanti jangan lupa untuk difoto, terus dikirim ke grup WhatsApp PA nanti kata sama Kak Dina lihat ya, oke? Nah, sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik.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 Adik, gimana bikin aktivitasnya seru banget kan ya? Nah kan tadi kan di dalamnya adik-adik menulis kata-kata uh, dan juga perilaku yang bisa membuat orang senang ya. Eh tapi nggak segampang itu, nggak cuma ditulis doang adik-adik, tapi adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari juga, oke? Okay? Oke okay, janji sama diri sendiri. Sip. Nah tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membuat aktivitas bersama-sama. Sekarang kita sudah sampai di pengujung ibadah. Tapi sebelum itu kita mau berdoa penutup dan juga berkat ya adik-adik. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu di sepanjang ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dimana kami dapat uh, selalu berbahagia di dalam hidup kami walaupun uh, sedang senang ataupun sedang sedih ya Tuhan. Dan kami selalu bisa mengandalkan uh, dirimu saja ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan kami mau kembali kehidupan kami masing-masing, kami mau melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sisa hari kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan yang mungkin akan kembali bersekolah atau e, libur ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh hari kami ya Tuhan. Berkati kami, jaga kami ya Tuhan sehingga kami dapat selalu sehat, selalu kuat walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang mungkin kami lakukan selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Biarlah ibadah ini, ya Tuhan. Dalam ibadah ini, ya Tuhan, kami hanya memuliakan namamu saja, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik.